Inilah keadaan lingkungan CHC Gang Sriwijaya 1. ciri khasnya adalah gapura permanen. Oke, masih nanti sebentar, biar aku yang antar. Eh, Mama Intan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan kerja bakti dulu untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di lingkungan kita di Ci Haji Gang satu Oke, okay, Bro. Oke, okay, Bro. Ambil dulu, Bro. Nah, sampah kelapa juga termasuk. Jalanan ini pun seperti jadi saksi Membala kecil, menangis sedih Kawan coba dengar apa jawabnya Maka tanya mengapa Bapak ibunya Telah lama mati Telah bencana Karena ini Sampai ingat Telah Dikabarkan meratap lagi kembali di sana Tidak ada jawabnya Mengapa di tanahku Terjadi bencana sampah. Mulut mana itu? <Sanyebabkan> itu? itu taruh di situ atas itu. <Sanyebabkan> Andai kutahu kapan tiba masa tu aku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawa Malaikatmu kau menjemputku Isinkan aku Mengucap kata taubat padamu Aku takut Akan semua dosa-dosaku aku, terus membayangiku Pesawat. I don't know. ini ada ini hmm. harus dikeluar, Thank <laughs> you. oke okay guys terima kasih sekian untuk kegiatan sore minggu ya